Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya guys Siang ini saya habis Jumatan saya Jalan-jalan ke tempat Orang Bogor biasa beli Ikan hias ya peralatan aquarium Dan sebagainya yang terletak di Paladon Laladon itu sebuah desa yang terletak perbatasan antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Laladon masuk ke wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Nah, ini saya lihatin di yang saya shoot ini adalah pelangi ya lang dari pemerintah Kabupaten Bogor dinas perikanan ada peternakan Kabupaten Bogor untuk unit pelaksana teknis sarana usaha perikanan kelas A. Jadi di sini ada pusat ada pusat promosi ikan hias Laladon. Dan terletak di Jalan Sidang Barang Laladon. Nah, kebetulan kalau orang Bogor ya ini Tempat cukup strategis karena terletak di perbatasan dan sampingnya adalah Terminal Laladon. Jadi semua kendaraan, semua angkot yang berasal dari Kota Bogor pasti akan melewati di sini, baik itu 03, 14, 15 dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu ini apakah perkembangan ikan hias, bisnis ikan hias ini karena masa pandemi eh, agak berkurang atau memang justru meningkat karena orang-orang banyak yang eh, tinggal di rumah sehingga perlu ada semacam kompensasi, si ada hiburan ya. Ini salah satu yang konter yang jualan ikan dia, dijadikan hias yang ada di setiap Wapak di sini ya, ini ada bermacam-macam ikan. Hmm, ya ada ikan koi, ya. Ada juga jual peralatan untuk akuarium ya, kotak-kotak akuarium ataupun uh, aksesoris ada batu-batuan ya ada ina ini ada berbagai jenis ikan berbagai jenis ikan saya kurang begitu paham tentang perikanan tapi rasanya sih cukup menarik cukup mengasihkan kalau kita rumah kita hiasi dengan akuarium yang ada berbagai jenis ikan ya sehingga bisa menghilangkan kecetuan Udah mulai banyak nih Mas-mas yang Beli ikan Ini aksesoris yang bisa Ditaruh di dalam akuarium Nah ini juga Macam-macam ikan Lucu-lucu ikannya yeah. Ikan Terus ada jenis Makanan ikan Ada popah <that crying sesuai> ya lihat uh, terlu ya ada jenis ikan ikan sama şuraya. oh ini ikan apa nih besar ya besar nih kayak ikan korba ya yang ada Ini aksesorisnya juga ya banyak Bulan, ya yang pusat promosi dan pemasaran produksi non-konsumsi iya hmm, lebih banyak adik-adik yang sedang libur dan mungkin beli sama orang tuanya kebetulan mungkin juga habis Jumatan sehingga juga belum begitu banyak karena masa istirahat ya. Tuh, ini juga sedang Oh, keren. Nah, ini juga berbagai ukuran akuarium yang bisa digunakan namanya <laughs> Untuk mengatur oksigen dan tekanan air ya. Nah, ini mungkin yang lagi ramai, lagi disenengin ya anak-anak ya, ya ini. cupang, wow, oh. jenis cupang. Oh ini, ini harga apa nih? Saya kita nggak tahu nih harga kolamnya, harga itu atau memang harga cupangnya nih ya, yang sampai ratusan? Iya, tapi ini itu tergantung juga. Ini harga cupangnya, atau harga itu, Mas? Hah? Harga cupangnya, harga cupangnya. Oh, gitu, eh, balik ya. luar biasa Kupangnya. ya, sudah ribu ya. Gitu -gitu ya? Oh, iya. <laughs> luar biasa, ternyata ini. Cupang ini oh luar biasa, ini harganya Rp 500.000, sebelahnya warna biru juga Rp 500.000 ya. Bisa ini daripada hijau, Iya, okay. kalau di Tiongkok Ines lebih ini kan. Oke. Okay. Mulai kapan mulai naik harga itu ya? Kalau dulu kan suka... Gara, masih orang lain belum mengenal. Suka buat anak-anak, kalau pas kan lagi itu kan suka dijual ya? Cupang aduan itu. Cupang aduan? Iya. Kalau ini Cupang apa nih, Bapak? ini Ines, dia ya. bisa dia cuma sayang dia. Oh. Gak kok diadu tapi tetap harus satu ya harus dapat satu kalau oh, nggak boleh bareng ngadu. Ya. oh iya, iya iya bisa beranak pinak juga nih bisa ratus ribu sekarang ternyata pasaran cupang ya 800 ribu ya. 800 800 yang ini ya e. Dapat ini ya enggak enggak enggak jadi oh luar biasa ini jadi harga sekarang ya pasaran cupang hias bukan cupang aduan nih ternyata luar biasa nih ini yang warnanya biru. Ini sudah di harga Rp 800.000. Sampingnya Rp 600.000. Ya. Jantan atau betina, nih, Bang? Jantan semua, ya? Oke, okay. yang... Oh, iya, iya, iya. Ini juga sudah pasaran Rp 350.000, Rp 450.000, Rp 250.000. Jadi udah beda lagi dengan yang Jepang aduan. Kalau kicupang aduan kan dulu paling 5.000 sepuluh 10.000 ya. Sekarang ternyata Jepang hias ya sudah pasarnya sudah tinggi. Kalau libur banyak ya yang beli ya. Bang. Oh iya. Ini betina ya? Oh jantan. biasa enam ratus delapan ratus. Untuk ini ya? Dua tahun buat? 2 tahun ya. Dua tahun udah perawatan. Ya ya ya. Nah ini teman-teman kalau mau tiara ya, cupang hias datang aja langsung ke tempat promosi ikan bursa ikan ya di Laladon ya dan tempatnya strategis setiap angkot ya dari Bogor itu pasti lewat di sini. Tinggal kebetulan juga di sampingnya terminal Aladon. Dan ini saya kira bisnis cupang hias cukup prospektif apalagi sekarang orang banyak stay, banyak tinggal di rumah ya. Harus ada hiburan. Nah, salah satunya ini pelihara ikan cupang hias. Dan harganya sekarang luar biasa. Jadi sudah beda lagi dengan 1 uh, tahun 2 tahun yang lalu dengan ikan cupang aduan yang biasa dijual sama bapak-bapak sambil keliling ya. Iya, Bang ya? Iya. Sudah lama nih, Bang di sini? Ini baru sebulan. Sebulan? Sebelumnya? Sebelumnya ada yang ngajak sini. Enggak, kita disuruh ngolah. Oke, oke, oke. Buat ya, ya. Itu umur. Iya, iya. Oke, okay. okay, Bang, tunggu dulu ya. Ya, makasih, Bang. Iya, yeah, Mas. Iya, ini pun ada lagi nih. Wah ada kura-kura, kura-kura agak -kura. gelap ya, nggak kelihatan. Uh, izin bang ini kenapa nih bang? Oh, ikan gabus. Oh, ikan gabus yang biasa itu ya untuk tulang segala macam bagus ya. Ternyata besar juga ini ikan gabus nih. Kita lihat ikan gabus Wow nah, ini juga sekarang pasaran ikan hias naik cukup signifikan, ya, karena mungkin ini linear dengan harga-harga tanaman hias yang spektakuler. Ya, ini ikan koi, ya, kepalanya sudah kembung. Baik teman-teman, itu saja liputan saya dari tempat bursa ikan hias yang berada di Laladon di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Dan saya kira perkembangan dan uh, minat ikan hias semakin prospektif sehingga menjadi salah satu referensi bisnis bagi teman-teman semuanya. Oke itu saja, salam sehat selalu, terima kasih.